Dharma Pramuka 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Cinta alam dan kasih sayang Sesama manusia 3. Patriot Yang Sopan dan Kesatria 4. Patuh dan Suka Bermusyawarah 5. Rela menolong 6. Rajin, trampil, dan gembira 7. Hemat, cerbat, dan bersahaja 8. Diselipin, berani, dan setia 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 10. Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan Salam Pramuka. Allahu Akbar.